lagi lagi cuy halo lagi pagi mau kemana sih ini kita kita rini tuh mau ke Bukit Ratapan gimana mau ikut nggak? Netanya asik emang apa yang ini tuh uh, di Bukit Ratapan tuh katanya kita tuh bisa lihat lagi dari atas sana tapi aku juga belum tahu sih karena aku belum nengar sana mending kita kesana sekarang aja. Hai hey, teman Madang welcome back sama Om Budi di sini kali ini kita udah di mana ban? Kawah Sigidang nah. Kita mau seru-seruan di kawah Konon katanya kawahnya bisa buat uh, Bikin masakan ya, Pandir Oke, yuk kita beli tiket dulu nah, masih Mbak ya. nah, satu. Aduh, oh. Silau. Ini kamu satu Satu tiket masuk harganya Rp15.000 Yuk, yuk nggak mau pakai ini masker pakailah di dalam katanya belerang buat belerang tapi kalau kamu kuat ya apa sih baru-barunya kuat masker mas masker pindah mas 5000 ribu ini yang dicab perlu ninta dua ya mas oke eh nah ini lucu guys di sini udah pakai barcode ya, scan barcode masuknya, tiket masuknya pakai barcode. Canggih. Siapa? Mbak. Ini apa mbak? mbak Rubok berlian. Hah? daun pedagang daun pedagang berkahani berkahani ya. berkahani apa itu Ini sejenis kayak daun purwoceng sih cuma kan beda cuma daunnya agak sama gitu oh kecil. Ini, kecil. ini yang ini ya uh, teman madang ini kayaknya yang yang ini keripik daun bayam kalau yang ini daun sejenis kayak daunnya purwoceng kalau kita makan bareng biar kayak oke okay sih Biar kuat <laughs> Ternyata juga sama aja Harusnya pakai nasi biar lebih kuat Hei eh, Bu Ada yang jual souvenir Apa? Bunga Edelweiss Bunga abadi Berapa mbak segini mbak? 40 kalau yang gede, sama aja. 20.000 guys. Kalau ini? ini Udah nyampe Kayaknya naik ke atas tuh ada tulisannya Eh ada lapet, kita beli tiket dulu yuk Pagi mas, mas tiketnya satu ya? Oh, ya satunya 10000 Oh iya satunya Rp10.000 kalau di Bukit Ratapan ini ada apa aja sih mas? Kalau di Bukit Ratapan itu melihat dua telaga dari atas mbak. Oh, melihat, oh, jadi di Bukit Ratapan ini kita bisa lihat dua telaga dari atas katanya. kita dari sini kita bisa lihat yang itu Telaga warna yang satunya Telaga Pengilon tuh jadi kalau dari tempat ini kita bisa langsung lihat dua telaga keren banget ya dan lihat pemandangan yang lainnya keren banget sih jadi gimana Bukit Ratapan Angin Bagus kan? Jadi di tempat ini itu kalian bisa lihat dua telaga, yaitu telaga warna dan telaga pengilon. Nah, kalau kalian bilang tempat ini bagus, tunggu dulu. Karena habis ini kita bakalan ke tempat lainnya yang lebih bagus lagi. Nah, teman Madang, kita udah di Kawah, Sikidang, Dieng. Uh, Kauai ini sebenarnya luas banget, luas, dan itu tiap tahun tuh tambah luas, tambah luas, tambah luas, mungkin mungkin dulunya segini mungkin ya, terus jadi tambah luas, tambah luas. Kalau yang itu PLTP, pembangkit listrik tenaga P, P ini apa enggak tahu. Tadinya kita mau rebus telur di sini, tapi ternyata nggak boleh. Dan itu hanya boleh dilakukan sama orang-orang yang yang jaga sini sih, yang yang sudah berpengalaman karena sangat berbahaya kalau kita tiba-tiba ketemplung di situ itu bahaya. Nih telur rebus kawah, nggak tahu rasanya kayak gimana? Mungkin rasa belerang kali ya. Sekarang. Kita udah nyampe di kebun tesroja, tuh lihat pemandangannya bagus banget ya. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya nyampe juga di Telaga Menjir. Mana Telaganya? Itu! Masa Mas, mau beli tiket dong? Satu ya, berapa? 5 ribu. Oh, 5 ribu. Nih. Terima kasih mas. Ya, terima kasih. Mas kalau sejarahnya telaga Menjer itu apa sih mas? Uh, kalau sejarah ini telaga Menjer dulunya itu gunung terus meletus terus tangannya pindah ke sebelah barat. Oh. Nah, jadinya di sana juga jadi gunung. Oh di sana juga jadi gunung berarti? Uh, terus. Di gunung kecil. Yang sini jadi kayak cekungan gitu. Uh, telaga, gitu. Jadinya telaga. Jadinya oh, telaga gitu. ya udah kalau gitu aku jalan-jalan dulu ya mas ya. ya? Jadi, ini aku udah beli tiket. Ini tiketnya harganya Rp 5.000, udah bisa lihat telaga plus nikmatin area sekitarnya. Ya, ikut aku sekarang. Jadi, di Telaga Manggir ini ada persewaan kapal gitu, bisa ngelilingin telaganya. Sekarang aku mau naik kapalnya. Pak, kapalnya yang mana yang mau berangkat? Oh, nomor 7 ya? Langsung berangkat? Langsung. Oh, iya. Memang kapalnya nih. Kita duduk depan aja yuk. Oh, ini belakang. Tantap, tantap tuh. bentar bentar bentar tunggu-tunggu bentar bentar bentar tunggu-tunggu bentar nah ini udah jadi tadi itu ibuku minta transfer terus aku ingat ada e-banking datang jadi aku bisa langsung transfer deh cepat mudah kapanpun dimanapun santai aja dulu jadi bisa foto-foto lagi. Aduh seneng banget tadi aku bisa naik kapal. Eh tunggu-tunggu. Eh, ini namanya bukan kapal ya. Ini namanya perahu getek atau sampan kalau di daerah sini. Jadi kalau kalian ke Telaga Menjer wajib banget buat naik sampan ini ya. Jadi kalian cukup dengan 15.000 ribu. Udah bisa tuh lihat pemandangan asyik. Cucok deh. Sekarang kita naik yuk. Pengen berenang di kawasan ini. Tapi takut. Kayaknya seru. Dingin-dingin, udaranya dingin, kita berenang air belerang. katanya hilang sih. Sekulitnya hilang. Nah jadi kayak gini, Pan kalau mau merebus telur tuh dimasukin ke sini terus tuh rebus telur. Aku kan mau telur Tapi nggak boleh di sini harus ada harus didampingin sama warga sini biar kita nggak asal-asalan rebus kayak gini. Nanti takutnya kalau tangannya yang kan susah. Oke. Okay. Terima kasih habis ini kita mau jalan-jalan lagi, see you.